Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang kucing Bali Kucing Bali adalah salah satu ras kucing alami akibat mutasi genetik pada ras siam Ras ini adalah ras kucing oriental yaitu memiliki tubuh yang panjang dan langsing Lalu apa bedanya ras kucing Bali berikut ras kucing siam? Perbedaannya adalah ras kucing Bali berbulu sedang, sedangkan ras kucing siam bulunya pendek. Kucing ini merupakan kucing yang ramah, suka penasaran, dan cerdas dengan keterampilan komunikasi yang baik. Asal-muasal kucing ini sebenarnya bukan dari Bali maupun bagian dari Indonesia manapun. Sejarahnya dimulai dengan kucing siam pertama yang diimpor dari Thailand ke Amerika Serikat dan Inggris pada pertengahan 1800. Beberapa di antaranya membawa gen berambut panjang agresif. Demikian tentang kucing Bali, semoga bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.